Jadi kita ada sonaris supaya lebih merata, supaya kita patung Mungkin untuk sementara seperti ini, baik saya kembali. Aku mau, mau. Let's relish these pieces with a brush Lampu bergerak